Judicial activism Kita dibuat macet berpikir Karena orang bertahan pada argumen bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan secara benar Bukan secara benar, secara legal gitu Karena yang diajukan ke dalam forum Mahkamah Konstitusi Bukan sekedar problem legal Tapi problem etis Ada gangguan ketidakadilan Masuk ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah bilang kami nggak bisa periksa moral claim Anda Karena kami dibatasi oleh undang-undang Kan dokter nggak bisa bilang, penyakit Anda saya nggak kenal, nggak ada di dalam kompendium ilmu kedokteran. Obatnya saya buka di kompendium nggak ketemu, jadi udah pergi ke dukun aja. Nggak bisa pergi. Saya menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum. Padahal ini adalah kesempatan di mana seluruh dunia akan menyaksikan bahwa seandainya ada semacam inovasi hukum, terobosan hukum yang radikal.